Halo Sobat Bocil Ekspres dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat afiat ya. Kali ini Bocil Express merangkum biodata dan segudang prestasi atlet badminton timnas Indonesia, yang sedang berjuang di Olimpiade Tokyo 2020 sekarang. Kita mulai dari Bang Hendra. Nama, Hendra Setiawan. Tempat lahir, Pemalang, Jawa Tengah. Tanggal lahir, Tanggal 25 Agustus tahun 1984. Agama, Kristen. Hobi, nonton film, main game, dengerin musik. Pekerjaan, atlet dan YouTuber. Nama istri, Sandiana Arif biasa dipanggil Sansan. Nama anak, si kembar Richard Heinrich Setiawan dan Richel Hilary Setiawan. Dan yang ketiga, Russell Howard Setiawan. Bahasa yang digunakan, Bahasa Indonesia. Nama klub, PB Jaya Raya. Pelatih, Heri Iman Pierngadi. Instagram, @hendra_sansan, Twitter, at @hendra HS. Youtube, Hendra Setiawan. Hendra Setiawan juga memiliki channel Youtube yang kini memiliki 122.000 subscriber, yang berisi tentang kegiatan sehari-hari keluarga, dan juga seputar olahraga badminton. Selanjutnya kita beralih ke Bang Ahsan. Nama panjang, Muhammad Ahsan. Nama panggilan, Ahsan. Tempat lahir, Palembang. Tanggal lahir, tanggal 7 September tahun 1987. Istri, Kristin Novitania. IG, at jas garis bawah itine. Anak, Maritza Caira Ahsan. King Arsaha Ahsan. Aisyah Nayara Ahsan. Tinggi, 173 cm. Agama, Islam. Instagram, at king.caira. Ed Garis Bawah Moh. Daftar prestasi pasangan ini, dimulai dari 2019. 2021, runner-up BWF World Tour Finals. 2020, runner-up Indonesia Masters Super 500. 2019, juara BWF World Tour Finals. 2019, runner-up Hong Kong Open. 2019, runner-up Denmark Open. 2019, Runner Up China Open. 2019, Runner Up Indonesia Open. 2019, Juara All England. 2019, Juara Kejuaraan Dunia di Basel, Swiss. Olimpiade Tokyo 2020 merupakan Olimpiade kedua bagi pasangan Ahsan Hendra. Sebelumnya ganda putra ini pernah di Olimpiade Rio 2016 lalu, namun mereka telah tersingkir di babak penyisihan grup. Ahsan, saat ini sudah berusia 34 tahun dan Hendra berusia 37 tahun. Di Olimpiade Tokyo ini mereka bertekad mendapatkan medali. Diperkirakan ini Olimpiade terakhir buat mereka, karena usia yang tak lagi muda. Ganda putra Indonesia Ahsan Hendra ini pernah berpisah setelah gagal di Olimpiade Rio 2016. Keduanya pun berpasangan dengan junior mereka. Namun, Pestasi mereka tetap tidak membaik. Pada Januari tahun 2018, Ahsan kembali dipasangkan dengan Hendra, dan debut di India Open. Hasilnya, mereka sampai ke babak semifinal. Pasangan ini kembali on fire pada tahun 2019, di mana lolos di 11 turnamen dan sukses meraih 4 gelar juara, New Zealand Open, All England Open, kejuaraan dunia dan BWF World Tour Finals. Nah, Itulah sedikit rangkuman biodata dan prestasi pasangan ganda putra, atlet badminton Indonesia, Ahsan Hendra. Mari kita doakan para atlet timnas Indonesia, meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 ini. Silahkan di-share bila kalian suka. Bila ada kesalahan penyebutan tolong dimaafkan. Bocil Ekspres mengucapkan, terima kasih.